Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke okay guys, kali ini saya mau berburu ikan, nyari ikan nih sebenarnya. Barusan gak sengaja saya lewat ke sini. Ternyata di sini ada ikan jungkir jungkir di sana ya, guys ya. Kita cari ikan ya, guys ya. Lihat. Coba kita cari satu-satu ya, guys ya. aduh buset banjir banyak durinya guys kita cari ikan di situ banyak ikannya guys banyak ikannya guys uh, ikannya banyak guys harus dua tangan ini hari ini kita panen ikan apa namanya nih ikan gabus ya ya guys Uf, ikan gabus guys Dan pokoknya ikutin terus keseruan saya nih tuh hmm, saya itu kalau mau nyari ikan garus kemana garus ke sungai hmm, lihat Aduh, angin susah hmm. susah guys Dosa, guys! Ini ikannya pada kemana? nih, mau ngumpet nih. Ikannya kemana nih? Oke tidak tangkap lagi, kayak di sini ada satu. eh, iya, iya, sih panjang? iya, iya, <laughs> kita kan guys, hati nyarikan, ikan ini, ini banyak Jadi ini tuh kenapa kok bisa banyak ikan kayak gini guys ya? dikarenakan ini tuh tadinya bekas banjir nih ya, bekas banjir jadi airnya itu terendap di sini semua nih. ikan kayaknya gede banget nih guys nih, ikan gede banget guys, nih lihat, lihat gak lihat gak ikannya guys. Yakin ini gede banget loh ikannya. Oh my gede. god. Oh, ikannya gede banget. Hmm. Wow. Ikannya gede guys, sumpah. Hah. Hmm. Aduh. Ikannya gede. Gila gede. Ya. Sumpah ikannya gede banget. guys ya kita pasang oke kita sengaja kameranya saya pasang disitu dikarenakan susah ya kita pakai dua tangan nih ikan Ini gabungnya gede banget loh guys ke dalam. Aduh, kita coba tarik ya, guys. Aduh. Oh Bunyinya dia ya, gitu. God Banyak Banyak langsung, guys. Mantap. Oke, ini kita dapat, guys Wah, gede. Ini bau nih dalam banget ya. Oke okay guys, kita pindah ke sini nih. Di sini kayaknya banyak banget ikannya. Ini di sini satu. kayak di sini satu. Di sebelah sini juga nih banyak nih. Tapi kita coba ke sini dulu ya. Kita lihat. Sebelah sana. Kita pasang kamera dulu, guys. Ya aman, guys. Bukan kalian bisa lihat ini di semak semakin itu ikan ya guys ya. lihat. Kalian lihat nih oh. guys? kalian bisa lihat ikannya gede-gede ya ya, oh, oh mantap oh. ikannya dapat ya tuh satu-satu ya kita tarik lagi ikannya guys lihat tuh ikannya gede-gede guys -gede kalian hmm. bisa lihat ikannya Oke, pokoknya ikutin terus keseluruhan saya nyari ikan gabus sama ikan apa namanya ini nilai ya guys ya pokoknya jangan lupa buat kalian uh, like, subscribe, dan share juga ke media sosial kalian oke okay. ayo kita tangkap lagi guys ikannya masih banyak bisa lihat gak ini kenapa saya kan ini lagi panen guys panen kita lepas saja yang kecil kita lepas ini ini banyak yang kecil-kecil lepas saja ya perusan saya coba ke sana. Sudah enggak ada, guys. yang di sini. Bukan di sudah gini-gini doang. Oh. Ini ada. Wah itu kira-kira gitu. Tokan di sini sampai tiga semua. Ya. Mantap. Duh. Coba. Bisa lihat ya, guys. Hmm. lihat kak terlihat uh, uh, uh. hmm. ikan ini di sini banyak cuman ini masih pada semua kejodoh lihat kalau pas aja ya. Soiento banyak yang saya ingin者 kalian lihat bisa kalian lihat di semak-semak itu ada suara-suara ikan ya guys uh, suara ikan lari-lari jadi kita sebenarnya kita bongkar itu ya ini udah lumayan banyak juga loh guys lihat gede-gede juga tuh lihat Oke guys, seburuan uh, hari ini nih Saya dapat yang ikan gede gini, nih. Lihat ya guys lihat, hmm. Lihat. Hmm. Nah, Ini juga lihat Ini gede-gede banget okay. Oke pokoknya, Terima kasih buat kalian yang sudah nonton Jangan lupa Di like, subscribe juga Oke okay, next team twice for the next video see you bye bye, bye, -bye. Tuh, lokasinya di belakang rumah guys ya mau enggak nih ha mau enggak kum ah. kum belakangmu enggak enggak enggak oke okay, guys ikannya saya kasih dikandangkan saya enggak makan ikan apa ikan